Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Asripedia yang akan belajar pecahan bentuk aljabar Apa itu pecahan bentuk aljabar? Yaitu merupakan pecahan yang pembilang, penyebut atau pembilang dan penyebutnya memuat bentuk aljabar Contoh Apabila ada bentuk 2A per 3B maka yang disebut pembilang itu adalah 2A dan yang disebut dengan penyebut itu adalah 3B. Nah jadi yang bawah itu penyebut yang atas pembilang. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan bentuk aljabar, caranya samakan penyebutnya terlebih dahulu baru dioperasikan. Dan apabila ada perkalian maka A per B dikali C per D sama dengan atas dikali atas A dikali C diperoleh AC. B dikali D diperoleh BD gitu ya selanjutnya untuk pembagian A per B dibagi C per D maka diperoleh A per B dikali D per C cara mengerjakannya bagaimana A dikali D diperoleh AD B dikali C diperoleh BC nah langsung saja ke contoh soal dan pembahasan M per 3 ditambah 4M per 3 sama dengan Coba teman-teman perhatikan, di sini penyebutnya sudah sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya bisa langsung kita jumlah. M ditambah 4M itu diperoleh 5M per 3. Sehingga jawabannya 5M per 3. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. 5 per A ditambah A per B. Nah, teman-teman perhatikan. Penyebutnya di sini berbeda, yaitu A dan B. Kalau penyebutnya berbeda, maka dikalikan terlebih dahulu ya A dikali dengan B diperoleh AB Untuk cari pembilangnya bagaimana? B dikali 5 diperoleh 5B Kemudian A dikali dengan 2 diperoleh 2A Sehingga jawabannya 5B ditambah 2A per AB Selanjutnya nomor 3 5A per 4 dikurang 3A per 4 Nah, teman-teman, perhatikan di sini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya bisa langsung kita kerjakan nih, teman-teman. 5A dikurang 3A. Nah, berapa tuh? Yaitu 2A. Sehingga jawabannya 2A per 4. Nah, mudah ya. Untuk nomor 4, 8 per 3M dikurang 5 per N. Nah di sini teman-teman perhatikan bagian penyebutnya, penyebutnya belum sama kalau begitu kita kali dulu yuk. 3m dikali n diperoleh 3mn. Nah kemudian untuk mencari pembilangnya n dikali dengan 8 diperoleh 8n. Kemudian 3m dikali dengan 5 diperoleh. 15 m karena di sini pengurangan Oke di sini langsung kita kurang aja Sehingga diperoleh 8n dikurang 15m per 3mn Kita lanjut ke latihan nomor 5 4p per 3 dikali ki per 5 Nah caranya Pembilang dikali pembilang yuk 4p dikali dengan ki diperoleh 4p ki 3 kali 5 diperoleh 15 Kemudian M kuadrat perempat Dikali dengan N per 2M Nah teman-teman Yang hurufnya sama Yang variabelnya uh, Sama-sama M Kuadrat dengan M Ini bisa kita sederhanakan Nah M kuadrat dibagi dengan M M kuadrat itu kan M dikali M Dibagi dengan M Sehingga M dengan, dibagi dengan M diperoleh satu dapat disederhanakan, yaitu tinggal M. Sehingga M kuadrat dibagi M, nah yang ini yang kakak lingkarin, ini bisa diperoleh hasilnya yaitu M. Atau, atau jika menggunakan sifat, kita dapat melakukan operasi, pangkat pada pembilang dikurangi pangkat pada penyebut, sehingga diperoleh M pangkat 2 dikurangi 1. 2 diperoleh dari pembilang 1 diperoleh pangkat dari penyebut, sehingga diperoleh M aja Jadi jawabannya M kuadrat per M, itu adalah M, kemudian 4 dikali 2 itu 8, nah tinggal kita tuliskan M N per 8, atau bisa juga langsung kita kali seperti ini, M kuadrat kali N, M kuadrat N, 4 dikali 2 adalah 8 M. Kemudian 2P dibagi 3K dibagi 10 per 9K, maka 2P per 3K dikali 9K per 10. Nah yang hurufnya sama, di sini bisa kita sederhanakan, 9K dibagi 3K, yaitu 3, 2 dengan 10, sama-sama kita bagi 2, 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5, 3 kali P, 3P per 5, gitu ya teman-teman. Sekarang ke nomor 8. 5ab/3c dibagi 5 b kuadrat per 6 ac Nah, caranya dikali kemudian yang bagian belakang ini dibalik teman-teman sehingga diperoleh 6 ac per 15 b kuadrat Nah, yang hurufnya sama bisa kita sederhanakan yuk. Kemudian 6 dengan 3, 6 bagi 3 itu 2. 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 itu 3. Kemudian, b dengan b kuadrat diperoleh b aja. A dikali 2 dikali a lagi berarti 2 a kuadrat per 3 dikali b. A kuadrat per 3b, maka ini jawabannya. Nah, baiklah teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung. Channel ini, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.